Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, kembali mana Resiar Muslim DS uh, untuk mereaksi videonya Walabu ya. Di mana beliau saat, uh, di video ini banyak ya uh, mempreming dan mengadu domba dari YouTuber-YouTuber uh, Islam ya. Dan uh, apa yang ingin dia, apa ya istilahnya, narasikan sehingga di video ini e, begitu lancang sekali si walabu e, menyampaikan kebohongan-kebohongan kebohongan ya terkait youtuber-youtuber Islam. Nah, supaya kita bisa <coughs> lebih menggali atau mengkontor pernyataan-pernyataan si e, walabu ini, kita. Tonton videonya, bahwa pendeta-pendeta setempat juga akan ku ajak untuk ngobrol. Cuman sekarang aku lagi mau memperagakan bagaimana menggunakan dua mic ya, perlahan, tapi pasti doakan kalian semuanya bisa dan ini kupikir sudah mulai bagus ya, dari sudut. Di sini dia memperkenalkan katanya bahwa dia punya ruang podcast ya. Nah, <tuh> ruang podcast ini merasa uh, dirinya ini adalah sebuah uh, apa ya pencapaian gitu kan pencapaian yang dia dapatkan berkat siapa berkat dari donatur nah karena Rodi ini ya yang seling mempreming atau uh, menyampaikan kebohongan kebohong kebohongan ya dia hanya mengandalkan hidupnya itu dari donatur. Kalau tidak ada donatur, mungkin kita tidak tahu hidupnya seperti apa. Oke, kita lanjutkan. Di sini dia e, memperkenalkan e, ruangan podcast katanya ya. Dan ya, kita bisa lihatlah apa yang dia narasikan dengan video ini. Latar belakang ini sudah ada kebanggaan seorang uh, youtuber dan juga ya sudah ya puji Tuhan lah boleh dikatakan sudah tidak malu maluin lagi lah dan naik sedikit ya daripada si Julius nggak nampak wajahnya <laughs> ya begitulah kawan-kawan hari ini saya masih membicarakan si Julius HMC dan Zuma tidak mau membantu si nah Oke, okay. mungkin eh, bagi si Walabu eh, dengan memampang atau menampakkan wajah dia itu dia ada rencana juga supaya eh, para donatur ke dia itu tahu wajahnya si Walabu itu seperti apa gitu kan. Bukan karena dia menunjukkan bahwa dia ada seorang pemberani di Youtube dia berani melihatkan atau menunjukkan video tapi karena dia minta dikasihani ya seperti itu ya makanya kalau untuk youtuber-youtuber Islam itu kenapa kebanyakan itu tidak uh, apa ya istilahnya menunjukkan wajah atau uh, video ketika berdiskusi pertama kita banyak uh, pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perkir, pikirkan ya. Mungkin kita tidak mau bahwa wajah kita itu seperti ya orang-orang terkenal atau seperti itu atau juga ada masalah terkait jaringan. Kemudian ya ngapain sih kita mesti uh, soap gitu kan menunjukkan video seolah uh, apa wajah kita seolah kita itu adalah toko atau seperti seperti gimana lah, tapi kalau emang diminta, ya kita berani untuk menunjukkan wajah kita seperti apa, nah beda dengan si Walubu ini menunjukkan wajah di videonya atau di video-video uh, dia, dia karena ingin dikasihani, seperti ini loh gue gitu kan nah itu yang uh, misi dia bangun, bukan karena keberanian, kalau keberanian bukan hidupnya dari donatur tapi kalau keberanian itu hidup ya kita berusaha ya untuk mencari nafkah yang sesuai lah eh, dengan eh, apa ya keadaan keadaan kita ini ya seorang eh, bapak atau seorang laki-laki ya wajib untuk mencari nafkah gitu kan bukan menunggu belas kasihan dari donatur Oke kita lanjutkan lagi videonya. Nandar ya, terkadang saya di situ merasa kasihan melihat Sinandar berjuang di jalan Allah sendirian. Nanti dia masuk surga beramai-ramai dengan mereka, kan tidak adil kawannya. Bah, bisa juga dia makin turun. Tunggu kok kuturunkan ini. Jadi saya pikir di situ tidak adil. <tuh> Kenapa Sinandar yang capek-capek berjuang di jalan Allah, si Juli Hamce dan si Jukipli yang masuk surganya Zulkifli jelas masuk surga karena dia membangun masjid atas nama istrinya. Maka nanti di surga di, dibangunkan sama dia juga uh, rumah sebesar masjid yang dibangunnya itu ya, kawan -kawan ya. Makanya Zulkifli berusaha membangun masjid itu sebesar-besarnya agar dia bisa di surga nanti punya rumah yang sebesar itu kawannya. -kawan <tuh> ya minimal menampung 72 bid'ah dari sanggup lah ya begitu kira-kira ya, ya Nah. Bagaimana dengan Syamc? Si Syamc si itu adalah tuhannya, hanyalah uang, uang, uang, uang, dan uang. Percayalah, kalian tipe-tipe manusia seperti Syamc si ini. Dia otaknya hanya uang, uang, dan uang kawan. Mana pernah dia itu berpikir tentang agama? Aduh, baca Al-Quran aja nggak lulus kawan. Bagaimana kalian mengatakan dia ini seorang yang berjuang di jalan Allah, sementara baca Quran tak pandai ya, mengaji nggak pandai, apalagi namanya. Itu ya? mengucapkan doa-doa gak pandai terus bisanya apa dia hanya menghujat, menghujat, menghujat aduh domba si A, si B, si C <tuh> <tuh> oke okay, ini, ini benar-benar kelakuan si uh, Walabu ini ya uh, coba kita mulai dari uh, narasi tentang Bang Nandar yang tidak didukung katanya sama HMC dan Bang Juma, dia tidak tahu atau dia mungkin pura-pura uh, tidak tahu atau emang dableg ya orang ini. <coughs> Pada saat pelaporan, ya, yang bernama Deolipa oleh Bang Nandar itu dukungan dari uh, apa? Dari Aliansi Muslim dari sodak, dari sahabat-sahabatnya itu itu banyak. Nah, sementara yeah. ya, sementara Kristuber-Kristuber ini pada berantem. Itu bedanya, gitu kan. Jadi apa yang dinarasikan sama si uh, Walabu ini jelas-jelas bohong dan dia menutup mata uh, tentang fakta yang sebenarnya karena dia ingin mempreming atau mencoba mengadu domba Oke okay. Tanggapan atau narasi terkait Bang Juma bahwa Bang Juma itu membangun sebuah masjid yang besar Ya emang itu tujuan atau cita-cita dari seluruh umat manusia di muka bumi ini Karena dengan kita membangun sarana ibadah insya Allah nanti Allah akan gantikan ketika kita Berada di surga Tidak ada yang tidak mau Atau tidak ada yang uh, Apa ya Tidak yang tidak ada yang orang yang tidak memiliki Cita-cita untuk membangun Masjid, semua orang Semua umat manusia <coughs> Semua um, apa, umat Islam Di dunia ini Berlomba-lomba untuk membangun sarana ibadah ya. Itu yang harus Dipikirkan sama diri kamu, wala, bu tentunya dengan cara yang halal, dengan cara yang semampu kita lah, itu terkait uh, sosok Bang Juma. Nah, bagaimana kepeduliannya Bang Juma terhadap Bang Yonatan? Nah, tentunya untuk umat Islam itu, apalagi Bang Juma ya, yang di... apa ya, yang diidolakan, yang didolakan oleh Bang Danda, dan juga... Bang Juma itu mengenal seorang sosok yang Nata Tentunya ketika beliau menang, mendengar sahabatnya itu tertimpa kasus, pastinya itu mendoakan. Kalau di dalam Islam itu hal yang paling pokok yang utama adalah doa. Terkait dengan materi, ya ketika kita mampu ya kita uh, bantu. Tapi ketika tidak mampu, cukup dengan doa. Karena doa itu lebih uh, apa ya lebih dahsyat. Ya, ketimbang materi. Nah, apakah Bang Juma itu terang-terangan membantu e, mengumumkan gitu kan seperti kelakuan-kelakuan Kristuber-Kristuber -kelakuan yang ada di Indonesia ini ketika membantu itu merasa orang in, orangnya paling hebat. Tidak seperti itu. Ya. Bahkan kita itu harus bisa mena, meng, mengimplementasikan ketika tangan kita tangan kanan memberi, tangan kiri itu kita tidak perlu dikasih tahu atau ditunjukkan atau diberitahu. Itu prinsip di dalam Islam. Tapi hal doa itu yang paling utama. Oke, okay, kita coba uh, mengkonter uh, narasi dia terhadap HMC. Hal yang dilakukan sama HMC pun tidak jauh beda dengan Bang Juma. Karena HMC itu seorang mu'alaf, ya. Tentunya ada sebagian-sebagian e, mungkin e, apa ya istilahnya tindakan yang HMC lakukan itu banyak belajar dari e, apa ya ajaran-ajaran dalam Islam. Tidak seperti yang walabu narasikan. HMC itu seorang mualaf tapi dia mampu untuk melakukan atau berperilaku e, tidak layaknya dengan e, orang yang sudah Islam dari lahir. Nah makanya dengan HMC itu Allah pilih e, sebagai seorang mualaf, ya Allah kasih hidayah karena dia perilakunya itu sama halnya dengan orang yang e, Orang yang sudah Islam dari lahir Nah terkait dengan bantuan Dengan Bang dar Sama apa yang dilakukan oleh Bang Juma Pertama HMC itu tentunya e, Mendukung secara doa Atau memberi support secara doa Nah terkait materi di dalam Islam itu Tidak perlu dipublikasikan Karena itu cerminan tidak baik Seandainya kita mampu, ya kita secara uh, private lah. Tidak perlu uh, orang lain tahu bahwa saya mendona, me, apa, memberi dukungan dengan berupa uang sekian ke bank nanda. Tentunya itu sesuatu yang ria kalau di dalam Islam ya. Oke, okay. <tuh> kita uh, lanjut lagi terkait uh, video si Balabu ini. Dengan asumsi yang saya katakan ini benar. Tapi pakai pelintir-pelintir. Ya. Jadi dia di sini kawan, tidak ada bisanya. Tetapi dia uh, merasa memiliki sorga juga. <coughs> ya, kasihan sekali sih. Kalau saya katakan hal seperti ini. Masih bisa dicerna di otak-otak orang-orang yang waras ya kawan Ya Kawan-kawan. <coughs> itu anak batak datang bang. Anak batak belum datang sampai hari ini ya kawan-kawannya. Aku sudah... <coughs> berusaha menghubungi dia. kaos Oke, okay, uh, ini kaitannya tidak ada hubungan ya. Coba kita geser mm. lagi video di sini. Oke, okay, sebentar. Oke. Okay. Mm. Ya oke okay, baik kita coba munculkan lagi sekarang hmm. karena mereka suka kali memberi gelar itu ya oten lah apalah katuber katuber wah nggak cocok juga ya atau apa ya mutuber jadi mutuber muntah tuh, tur, turu berak nanti ula mutuber atau apa ya tapi sudah Coba biar kita. nanti mereka yang memikirkan itu nah kawan-kawan pagi hari ini saya akan mengajak kalian dialog ya kebetulan saya ada waktu <coughs> kita dialog ringan-ringan saja <coughs> ya. okay, <Apa>? uh, <coughs> coba kita narisikan lagi tambahkan uh, mungkin kalau uh, di dalam Islam ketika ada, ses ada saudaranya yang tertimpa istilahnya suatu masalah atau musibah tentunya kita akan e, berusaha ya untuk mendukung memberikan support ya tetapi apakah dukungan atau support itu dilakukan secara e, terang-terangan ya tentunya e, bisa juga kalau untuk secara apa tindakan kita e, berusaha untuk e, mungkin kalau ada yang mendokumentasikan seperti itu ya silah sah, sah aja kalau dalam isan tetapi kalau tidak ada pun juga kita tidak mesti uh, memberikan dukungan uh, dengan cara bisa mensupport Bang Nandar itu datang ke apa berame-rame datang ke mana ke kepolisian ke, terus kita minta didokumentasikan tidak seperti itu ke dalam Islam. Intinya kita kalau kita itu harus ikhlas karena apa yang tindakan kita lebih baik itu atas da, atas harapan kita itu mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat pahala gitu kan. Tapi kalau kita membantu orang itu hanya untuk menunjukkan e, bahwa kita itu seorang yang baik atau seperti itu itu tidak ada. Itu sama sekali e, nilainya nol Nah, sebaliknya di dalam kekristenan ini ya, para kristuber ber ini bukan menunjukkan suatu uh, apa ya istilahnya uh, apa kerukunan yang dibangun ya yang dibangun ini malah berantem contohnya kemarin ya si Walabu sendiri ini ribut dengan si, si bom bom Ina. sesama kristen kristu ber ini tidak ada yang uh, apa ya istilahnya tidak ada yang rukun Jauhlah dengan uh, youtuber youtuber Islam itu kita semua rukun kita uh, kumpul di beberapa jum gitu, kan? Masuk ke jum ini, masuk ke jum ini. Kemudian, kadang diskusi di stream ya, tidak ada satupun yang uh, apa saling mencaci, saling uh, menyalah-nyalahkan, saling menyesat-nyesatkan. Karena kita sendiri itu, selaku manusia, siapa gitu kan? Ketika kita menyesatkan atau men menyalah-nyalahkan orang, bagi umat Islam itu kita merasakan bahwa diri kita itu belum tentu benar apa yang disampaikan oleh saudara kita dan begitu juga sebaliknya makanya kita di sini rukun kita hanya berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau yang maha benar yang maha mengetahui gitu kan nah sementara kita tidak belum tentu benar karena kebenaran itu hanya datang dari Allah dan tidak mengetahui ya adapun mengetahui itu belum tentu benar gitu kan Nah di situ bedanya antara Youtuber-youtuber uh, Islam dengan Kristu kristuber Kristen Mereka itu, padahal manusia, makhluk yang paling lemah Sesama manusia aja Terkait dengan ajarannya itu saling menjalankan Saling membidat-bidatkan Ya contohnya si Walabu dengan si Bombom Sesama Kristen aja mereka ingin berdebat Karena apa mereka karena mereka pingin menarik perpuluhan, mungkin ketika si bom kalah, wah dari pendukungnya si bom itu, karena si bom itu kalah dia akan lari ke si walabu ini. Terus si walabu ditantang sama si anak batak, begitu juga si anak batak, si anak batak pingin cari, apa ya, pingin cari ketenaran atau pingin cari e, donatur yang lebih banyak, ditantanglah si Rudi sehingga apa, dia pingin terkenal nah ketika masuk si di siru ditantang dan masuk ke ruangnya si anak batak di situ bom bom masuk yang ada ribut ada lagi nih yang namanya siti moti menurut si walabu siti moti ini adalah pengadu domba wah udah ini udah ricuh semua mereka kemudian uh, di video si bom bom masuk si sopi bakatul sopi bakatul juga sama ribut lagi dengan si bom bom ribut dengan si king david atau siapa ya namanya itu ribut dengan siti Timothy jadi mereka ini tidak tidak pernah ada rukun rukunnya ya tidak pernah ingin melakukan tabayun tidak pernah ada karena apa ya otak mereka itu dipenuhi dengan hanya otak materi materi materi dapatkan perpuluhan perpuluhan mencari donatur donatur supaya mereka bisa hidup seperti itu gitu kan bukan mengikirkan Siapakah diri kita, dari mana kita datang, dan siapa pencipta kita? Bahwa kita itu tahu bahwa manusia itu makhluk yang e, lemah, dan kita harus berusaha untuk mencari nafkah atau menghidupi e, apa ya, kalau bagi yang sudah berkeluarga ya, menafkahi anak istri seperti itu. Nah. E, Kemudian si Paul Jiang, si Paul Jang ribut juga dengan si uh, ini uh, apa menghina-hina si Bom Bom. Artinya di sini mereka itu ancur, ya ancur ancur ancur. Nah sekarang bagi uh, penggemar Kristuber uh, Kristuber ini, yang ngapain kalian itu memberikan donatur kepada mereka-mereka ini yang hidupnya atau di dunia per youtubannya itu? tidak ada sedikitpun yang patut diteladani. Yang ada mereka itu hanya menunjukkan kejelekan-kejelekan atau memanas-manasin. Ya tidak layaknya mereka ini adalah seorang uh, pengadu domba. Ya hidup mencari makan dengan cara mengadu domba, mencari nafkah dengan cara uh, mengharapkan donatur. Terus sok-sowan. Berani-beranian, padahal mereka sendiri itu tidak ada yang berani sedikit pun karena hidupnya aja dari donatur. Ya, itu satu, tidak ada mereka itu yang pintar dan waras. Gimana bisa dibilang pintar dan waras karena mereka itu hidupnya pada berantem, gitu kan? Hidupnya semua pada berantem, contohnya kayak... Uh, kalau ada kalau mereka itu pada berani Itu kayak si Taipudin Taipudin itu dia lari ke Amerika Di Amerika mereka uh, dia itu Menjelek-jelekan tentang agama Islam Yang akhirnya sekarang apa Hidupnya ya bisa dilihat lah Dari video-videonya Bahkan Saipudin Ibrahim itu Mengeluarkan statement Jangan masuk ke dalam Kristen karena di Kristen Itu katanya banyak bla bla bla Itu videonya ada ya dan bahkan videonya itu udah direaksi uh, oleh beberapa youtuber-youtuber islam Karena ini fakta seperti itu Terus ada juga si yang melaporkan Bang Nanda Si Dio Lipa. Jangan keseringan membaca, membaca Al apa Biblos katanya Karena kalau keseringan itu bisa bodoh Nah ini juga, ini adalah kelakuan-kelakuan mereka ya yang benar-benar mereka ini perlu di stop, jangan diberikan dukungan atau donatur. Ya. Untuk para donatur-donatur atau para pemirsa-pemirsa yang suka menyaksikan si Rudi, si Bombom, si anak Batak, si Fauljang, eh, kemudian siapa lagi ya? Si Lidara, si Sopi Bakatul, ngapain? Mereka hidupnya itu hanya berantem. Di dunia peryoutuban aja ya sesama YouTuber-YouTuber aja gitu kan. Mereka pada berantem apalagi dengan uh, hidup yang sebenarnya atau aktualnya mereka berlingkungan. Nah, sekian Ikhwan Villa ya yang kami sampaikan. Jadi uh, si Rudi ini ya, si Rudi ini adalah uh, seorang Kristuber uh, yang kerjanya hanya menyampaikan kebohongan-kebohongan terus menghujat youtuber-youtuber uh, Islam dengan menjelek-jelekan karena demi konten mempreming karena dia sirik ya ketidakmampuan dia sendiri hidupnya dari donatur tapi mulutnya itu seakan-akan dia itu adalah orang hebat di disinilah uh, Allah tunjukkan bahwa kafir ini kafir Rudi Sirudi Yohanes atau Siwalabu ini adalah seorang pembohong dan dia coba berusaha untuk uh, apa ya istilahnya menikam teman-temannya sesama-sama Kristibal Kristuber karena dia ingin mendapatkan donatur yang lebih banyak. Inilah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh si Walabu ini. Oke, sekian dan terima kasih video dari uh, Muslim DS dan kita akan uh, mereaksi video-video lagi yang lainnya kalau memang kita layak untuk direaksi ya Nah ini kita di dalam video ini kita layak untuk direaksi karena si Walabu ini setelah dia puas ya dengan kristuber Kristubar atau sesama Kristen-Kristen ya dia udah istilahnya apa ya udah menikam atau uh, menyerang Teman-temannya Sesama Kristubar Demi perpuluhan, nah sekarang Dia berusaha untuk mengadu domba ya Di umat Islam Walau Saya ingatkan Umat Islam tidak mudah Apa yang kamu sampaikan Karena kita menggunakan akal dan pikiran Karena menggunakan akal Dan pikiran itu tercantum Di dalam Quran atas perintah Allah Ya Ketika uh, kita bertindak atau menyikapi sesuatu, kita harus menggunakan akal dan pikiran Tidak berdasarkan emosi atau perasaan Baik, sekian dan terima kasih Sekian dari video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya